Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam satu hobi Salam budidaya Akan tapi untuk video kali ini Saya hanya ingin sedikit e, Berbagi tentang beberapa kegiatan Dan hobi-hobi saya sahabat ya Karena selain berbudidaya ikan Saya juga penghobi dengan tanaman bonsai Jadi selagi cuaca untuk hari ini cerah sahabat Saya sempatkan untuk merawat Bahan-bahan bonsai saya Sekaligus menguras kolam kecil yang ada di samping rumah saya sahabat agar airnya tidak terbuang sia-sia begitu saja jadi untuk air kolam ini selalu saya fungsikan sebagai penyiram tanaman-tanaman bahan bonsai saya sahabat sampai ketahui bahwasanya di sini saya memiliki tiga buah kolam yang berukuran kecil sahabat dan masing-masing itu saya beri ikan yang berbeda-beda ukurannya antara yang kecil sedang dan yang besar dan seperti yang tampak di video ini sahabat yang ini yang saya maksud ikan berukuran sedang kurang lebihnya dalam satu kilo itu e, berisi 6 sampai 7 ekor. Dan tapi untuk airnya ini masih Kelihatan Sehat, bening Dan seperti yang tampak Di video sahabatnya, ikan-ikannya pun Masih dalam kondisi sehat seker. sekalipun ini sudah Lama sekali tidak saya bersihkan sahabat Sedangkan untuk filternya ini sangat Sederhana sekali sahabat Saya hanya menggunakan Ember Dan jaring nelayan Sebagai filter mekanisnya, sedangkan untuk filter lebih logisnya saya menggunakan karang jahit dan ini sahabat penampakan dari media filternya dan disitu banyak sekali endapan-endapan kotoran, akan tetapi untuk airnya ini masih dalam keadaan yang sehat dan cukup lumayan jernih sahabat sehat itu bisa dilihat dari tingkah laku ikan-ikannya yang gesit juga agresif saat-saat diberi makan itu pertanda bahwa air yang ada di situ sebagai tempat tidurnya itu masih dalam keadaan yang baik oke sahabat untuk kolam yang ini tidak akan saya ganti airnya sekalipun filternya itu sudah tampak kotor akan tetapi yang akan saya ganti air itu untuk kolam yang ini sahabat dan itu penampakannya sudah eh, kotor yang airnya nanti akan saya manfaatkan untuk menyirami tanaman bahan bonsai saya Dan ini sahabat penampakan dari chamber-chambernya yang sangat sederhana sekali Sedangkan untuk mengurasnya saya menggunakan pompa Agar airnya itu bisa saya manfaatkan untuk menyirami tanaman-tanaman bahan bonsai yang saya tempatkan di depan rumah sahabat dan ini sahabat penampakan dari tanaman-tanaman e, yang saya perihara untuk e, belajar bergonsai jadi e, untuk menyiraminya saya selalu memanfaatkan air dari kolam karena Air dari kolam ini banyak sekali mengandung unsur-unsur yang sangat diperlukan bagi tumbuh-tumbuhan. Oke sahabat, simak terus videonya, tonton sampai selesai. Nanti akan saya review juga dengan kondisi chamber beserta media filter yang saya gunakan sahabat. Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu untuk di subscribe, like, dan di Agar saya semakin bersemangat lagi Untuk berbagi video, berbagi pengalaman Baik di dalam saya berbonsai, Juga di dalam saya bergaya ikan dia Oke sahabat, kita kembali ke kolamnya Akan saya tentukan dengan eh, kondisi chambernya Di betulan dengan media filter yang saya gunakan untuk chamber yang pertama ini saya e, taruh filter mekanis yaitu jaring raya bekas yang saya simpan dengan jaring karang mangkuk yang besar-besar untuk chamber yang kedua saya kasih karang jahe sana. sedangkan untuk chamber yang ketiganya itu juga berisi karang jahe sedangkan untuk chamber yang keempat itu tidak ada media filternya karena di chamber yang keempat itu saya e, fungsikan untuk menempatkan pompanya Oke sahabat, karena media filternya itu sudah e, kelihatan bersih Jadi ini saya lanjut untuk mengganti air yang baru Dalam membersihkan chamber ini sangat mudah sekali sahabatnya Karena e, saya tinggal menyemprot dari atas Sehingga kotor-kotorannya itu bisa larut e, ke bawah Sehingga bisa terhisap dengan pompa buangnya Oke sahabat, saya lanjut dulu untuk e, mengisi airnya hingga full Nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana dengan respon ikan-ikannya setelah saya ganti air yang baru Dan ini sahabat, airnya sudah penuh ikan ikannya e, tampak sehat-sehat Juga langsung akan saya coba beri makan seperti biasa, pakan sebelum saya berikan itu saya tipis terlebih dahulu hingga lunak dengan menggunakan larutan e, molase dan EM4 yang sudah diprepresentasi. Dan ini sahabat, nampak sehat dan sangat lapar sekali saling berebut. Pertanda bahwa mereka-mereka sangat sehat.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 baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan ilang, dan ada kalanya pulang saya nggak tentang destinasi wisata. Oleh karena itu bunyikan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan apabila saya nggak video-video terbaru. Oke sahabat terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.